Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen Halo guys Nah, suasana pagi ini Pasar Gunung Katu Eh, Jadi, pas awalnya Oke okay, momen Le. Hei. Aku. Ah. dia. Yeah. Lewar Sito. <laughs> Pedagang beras paling handal. Sesepuh kita. Aku. <laughs> Oke. Okay. Inilah suasana di Pasar Gunung Katun pada pagi hari ini <laughs> Oke okay.